Video saya akan menjelaskan tentang tujuan dan aplikasi teori keperawatan menurut Kristen Swanson. <laughs> of... Yang pertama, ada tujuan teori keperawatan menurut Kristen Swanson. Tujuan teori keperawatan atau Theory of caring yang dikembangkan oleh Swanson merupakan landasan bagi ilmu keperawatan untuk menunjukkan sikap caring kepada orang banyak dan lebih khususnya kepada klien Caring sangat dapat diterapkan dalam pemberian asuhan keperawatan pada praktik keperawatan pada level apa saja Yang hasilnya semata-mata untuk kesembuhan klien Dengan berperilaku caring, perawat pada pemberian asuhan keperawatan dapat memberikan efek yang sangat baik bagi Lion, hal ini karena... Bersifat caring, perawat telah melakukan asuhan keperawatan secara holistik Atau biopsiko kultural Caring merupakan bentuk dari empati Yang merupakan suatu kemauan dan kemampuan untuk memberikan waktu, energi dan kasih sayang kepada pasien Yang kedua ada aplikasi teori dalam praktik keperawatan menurut teori Kristen Swanson. Menurut Swanson, terdapat empat objek utama dalam ilmu keperawatan, yaitu satu, manusia. Ansum si Swanson tentang caring sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Watson tahun 1985 Bahwa manusia merupakan makhluk yang unik dan utuh yang memiliki pemikiran, perasaan, dan tingkah laku Pengalaman hidup dari setiap orang dipengaruhi oleh warisan genetik anugerah spiritual, dan kebebasan memilihnya, sehingga orang akan dibentuk dan membentuk lingkungan di mana ia berada. Dua, Kesehatan Perawat tidak hanya berfokus bagaimana klien sembuh dari penyakitnya, tetapi perawat membantu klien untuk dapat mencapai, memelihara, atau mendapatkan kembali tingkat kesehatan atau kesejahteraan hidupnya yang optimal. Pada saat perawat berfokus fokus pada kesehatan sebagai suatu kesejahteraan hidup perawat yang diberikan haruslah meliputi manusia sebagai manusia yang utuh yaitu menjadi seseorang bertumbuh merefleksikan diri dan selalu berusaha untuk dapat berhubungan dengan sesamanya yang diutarakan swanson tahun 1993 tiga lingkungan lingkungan didefinisikan sebagai sesuatu yang situasional di dalam keperawatan sendiri lingkungan adalah suatu konteks yang mempengaruhi atau yang terpengaruh oleh klien pengaruh itu sendiri ada beberapa termasuk budaya politik ekonomi sosial biofisik psikologi dan spiritual pada saat kita mencari tahu tentang pengaruh lingkungan terhadap seseorang ada baiknya untuk mempertimbang Bankan tuntutan, kendala dan sumber-sumber yang membawa kepada situasi tersebut dan lingkungan di sekitarnya yang diutarakan oleh Klausner pada tahun 1971 4. Perawat Swanson pada tahun 1993 mendefinisikan keperawatan atau pemberian pelayanan keperawatan untuk mencapai kesejahteraan Individu Swanson juga menyampaikan bahwa dalam aturan keperawatan tidak hanya atas dasar pengetahuan, tetapi juga berdasarkan pada etika individu, estetika, dan berdasarkan kemanusiaan, pengalaman klinik, nilai, dan harapan baik secara individu maupun sosial. I just want a little bit of peace Peace And love Peace And love Peace